Selamat siang, Pak. Selamat siang juga. Uh, pertama, saya ucapkan terima kasih pada Bapak uh, telah menyambatkan waktunya untuk testimoni penyakit mata yang pernah dialami Bapak. Untuk perkenalan, nama lengkap atau panggilan Bapak di sini sehari-hari apa? Nama lengkapnya Diosopirin, Sobirin, usia 60 tahun, alamat RT01, RW 08 08 Dusun Pisangan, Desa Cenang Kecamatan Mancenang, Kabupaten Cilacap. Bisa ceritakan Pak Secara singkat saja e, Mengenai penyakit mata yang e, Pernah dialami Bapak Bisa Ya pada waktu itu Mata terasa perih, begel hmm? Melihat tulisan Kecil, hmm? tanpa jelas Kalau naik motor Di malam hari Berpapasan dengan pengendara lain silo, kadang kepala terasa pusing juga Untuk pengobatannya kemana itu Pak? Saya nggak periksa kemana-mana karena takut nantinya suruh operasi. Obatnya dibelikan oleh anak saya via online namanya Kavokson dan epoxon satu paket Produk dari mana itu Pak? Produksi dari PT Denatur Indonesia Group Kafoxon bentuknya kapsul, isinya satu botol 50 kapsul. Emfoxon bentuknya cair, untuk diteteskan pada mata. Alhamdulillah dengan produk ini penyakit atau gangguan pada mata saya bisa sembuh tanpa operasi. Sampai sembuh habis berapa botol? saya dikirim anak saya tiga kali berarti tiga botol tiga botol Alhamdulillah terakhir Pak Apakah ada pesan dari Bapak buat yang sedang mengalami sakit eh, mata seperti yang pernah dialami Bapak Oh iya terima kasih ini kesempatan yang bagus buat semua saja yang mengalami sakit mata seperti mata merah pegal kalau melihat sinar silo, melihat tulisan kecil tidak jelas, kepala kadang pusing, pandangan ganda, dan sampai sekarang belum sembuh. Jangan lupa, Kapokson dan Empokson dari PT Denatur Indonesia Group beli lewat online, insya Allah sembuh seperti saya. Terima kasih atas waktunya. Semoga Bapak Dio selalu diberikan kesehatan bersama keluarga. Amin, sama-sama. Kapoksone dan Mkoson memang manjur membantu meringankan gejala sakit mata.